Halo semuanya berkenalan selamat siang semuanya pada jumpa pada kesuruh ini saya oke alhamdulillah hari ini saya akan memperkenalkan kartu saya yaitu kartu rupi yang suka batu rupi silakan ini rupi rupi Afrika ya. ini ada dua ya anda bisa lihat. ini modulnya blunder kabocan oke ini warna pink ini untuk ukurannya yang satunya 20 9,9 5 mm yang satunya 11,5 54 nah, ini bisa dilihat 29 cm ini yang gede ini yang kecil kita akan tes untuk gerasannya Oke, okay. ini kita tes. Kita, aduh kita aduh, mati mati mati. Oke, okay. kita tes, tes Aduh, hujan ijin juga benar, terus ojek juga ini, oke, okay. ini yang satunya. Jadi <tuk> ternyata licin juga ini. Nah kita oke okay, ini sakit juga ini. Ini berisian juga. Oke okay, jangan lupa subscribe dan komennya. Jangan lupa daurannya ini harganya delapan puluh ribu satunya. Ini punya beny udah panas. Terima kasih perhatiannya. Untuk nomor HP bisa anda dukungin di sini. Yang nggak bicara darat di sini, Oke, okay, jangan lupa untuk subscribe dan dukungin waktunya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.